Di pertama adalah statement yang disampaikan oleh A.A.Beni selaku kakak Lesti Kejora A.A.Beni marah ketika Bilar mengatakan bahwa KDRT itu hanya spontan A.A.Beni menyampaikan sebuah kalimat Kamu nggak usah, kalaupun misal dede itu nggak cocok lagi Perhatikan dan disimak baik-baik Tinggal bilang ajalah, kata A.A.Beni kan ada abangnya, gitu secara laki-laki kita berdua ngobrol, gitu itu yang disampaikan oleh A.A.B ini Masya Allah tentunya ini pesan untuk Opa Bilar kalau emang bener laki-laki, tapi kalau beraninya oh, perempuan main pukul, persahabat ya lebih baik ngobrol bareng-bareng berdua dengan A.A.B ini diselesaikan dengan baik itu yang diharapkan oleh AB ini ya Postingan ini pun diunggah kembali Oleh akun Abang underscore L Banyak sekali tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan Salah satunya dari akun Yuni Fitri Underscore mengatakan Allah itu nggak tidur Tuh Allah itu tahu bersahabat ya Apa yang dilakukan oleh hambanya Kita lihat juga kalimatnya di Wasti Orang luar yang bukan keluarga Lesti aja marah sama Bilar, apalagi dari keluarga Lesti sendiri pastinya marah besar persahabatnya perlakuan yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti dan sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Bunda Lesti menemukan jawaban menemukan solusi yang terbaik dari permasalahannya selanjutnya kita lihat juga diunggahan IGSA Benny Melian Sofian tujuh jam yang lalu sebuah tentunya fastinga yang persahabat ya Ada nama Ira Love Beni Masya Allah banget ya abeni bersama calonnya Tentunya pergi umroh bareng Bersama keluarga besar abeni Bunda Lesti Masya Allah banget yang mudah-mudahan Keluarga besar selalu diberikan Kesehatan, amin Ya robbal Alamin Dan tentunya kita lihat juga persahabat Ini ada Momen yang sangat membuat kita menangis ...saat melihat genggaman tangan dari calon kakak Ipar. Masya Allah, calonnya AAB ini menguatkan Bunda Leslie Gejora... ...dengan menggenggam tangannya. Ini membuat kita terharu persahabatnya. Masya Allah, Bunda Leslie Gejora sekarang mempunyai dua kakak. Mudah-mudahan Bunda Leslie selalu menjadi orang yang hebat, orang yang kuat. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Sabodotleng Fatihnya Lesti. Ada kalimat caption juga yang dituliskan di unggahan ini: "Masya Allah, sekarang Bunda punya dua kakak yang akan mendayangi Bunda." Insya Allah, seterusnya hati semangat bangkit, sehat-sehat, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Insya Allah, tentunya di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Marlena Via Sahira mengatakan Ya Allah, berilah kebahagiaan untuk Lestiani binti Endang Mulyana Hilangkan segala rasa sakit fisik maupun fisikisnya Semoga masa depan yang indah Dia dapatkan bersama orang yang benar-benar tulus menyayanginya Amin, ya mujibah syahidin ah, Insya Allah banget ya Doa yang tulus selalu dipanjatkan dan kita lihat juga persahabat ya, tanggapan dari Neng Tira 2 situ mengatakan Kok aku nangis ya, lihat dedek ya Allah, lihat banyak yang sayang sama kamu, semangat gelis Itu kalimat komentar yang diberikan, semuanya pastinya sedih menangis ketika melihat Bunda Lesti Kejora Kita juga pasti nggak kebayang apa yang dirasakan olehnya Hanya doa yang selalu kita panjatkan untuk Bunda Lesti Kejora Kemudian disimak juga persahabat. Betapa hancurnya hati seorang ibu ketika anaknya disakiti. Kita lihat kalimat caption dari mamah kejora persahabat yang diunggah oleh akun Abang l ini. Kebahagiaan berawal dari rumah, ku kasih dan sayangku di rumah. Bahwasannya kasih sayangku buat kalian anak-anakku. Suatu kebahagiaan yang luar biasa dan tak terhingga Bila melihat kalian tertawa lepas tanpa beban Hadapi kehidupan ini dengan rasa kasih dan sayang anak-anakku Mama cuma bisa berdoa Kalian dapat mencapai sukses dunia dan akhirat Semua orang pastinya menangis ketika melihat caption yang dituliskan oleh Mama Kejora ini Betapa hancurnya hati seorang ibu ketika melihat anaknya disakiti yang sabar mamah kejurah mudah-mudahan permasalahan ini cepat terselesaikan dengan baik tentunya komentar pun persahabat ya diberikan dari beberapa fans di antaranya dari akun bulan 1809 mengatakan Iya, saya udah, saya air matanya jangan banyak-banyak dikeluarin. Sekarang masih ada hari esok, saya katanya kan ada di brownies. Katanya tuh, wow, kita lihat juga persahabat, ya. Jawaban komentar dari akun abang skor L. Postingan lama dapat galeri, katanya tuh ya. Ini postingan lama, bukan postingan terbaru, tapi kita sedih melihat caption yang dituliskan oleh Mama Kejora. Dan kita lihat juga persahabat, dia ya, di selanjutnya ada postingan Mama Kejora dan Bunda Lesti di Kota Mekah. Ini postingan lama juga, tetapi kita selalu bangga dengan keduanya. Selalu mengajarkan hal yang sangat positif. Mudah-mudahan Lesti, Mamah Kejora dan keluarga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Berikutnya juga persahabat, dia ya, kabar viral. Heboh persahabat, ya dengan pernyataan Bang Ben Kumbang yang menyebut... KDRT sebagai keharmonisan rumah tangga hingga salahkan Lesti yang lapor polisi. Banyak beragam komentar menanggapi pernyataan dari Bank Pensi bank ini. Salah satunya dari akun Bunda Autof mengatakan, Setiap rumah tangga memang gak pernah mulus. Pasti ada percek cokan, karena menyatukan dua kepala untuk semisi, sevisi bersama. Berumah tangga itu memang nggak mesti berpikir sama, tapi tetap harus berpikir sama-sama. Proses berpikir bersama-sama inilah untuk memecahkan permasalahan, bukan dengan melayangkan tangan. Sekali lagi, ini ya, cekcok untuk menyatukan persepsi dan meluruskan perselisihan memang tidak masalah. Yang jadi masalah ketika perselisihan harus dengan kekerasan. Paham bang? Jadi jangan sembunyi di bawah dalih bahwa semua rumah tangga pasti tengkar. Karena nggak semua rumah tangga yang bertengkar dan bercecok harus dicekik dan dibanting. Tidak begitu mempersepsikannya. Itu kalimat komentar yang tentunya diberikan mengenai pernyataan kakak Rizky Bilar Bensi Kumbang yang menyebut bahwa KDRT adalah sebagai keharmonisan rumah tangga.